di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu pesan bahwasannya corona sudah tidak ada lagi dan semua masyarakat dihimbau untuk boleh membuka masker ketika sedang berada di luar ruangan terkecuali berada di dalam ruangan Delime, oh Delime, Banjero lagi nyari Adit nih, Adit, Sini Dit Wah wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah wah, hahaha. Hmm. Seharusnya Tamus mengajarmu cara untuk bertarung. Assalamualaikum, Miki Boss. Haha, salam kenal ya. Hahaha. Ha, ha. Sahur. Sahur. Hei kamu, maluk bumi. Dapat salam dari kayangan. Sahur.